baru dengan gue roll interaction terlalu apa sih ah ada <laughs> uh. <laughs> asal ngomong <-asalan> aja siap Ah, siapa gue lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Selamat malam. Eh? Malam atau siang, malam, pagi, siang sore? Nah. Kalau lu bilang kalau lu bilang selamat malam kan subuh. Ya nanti yang di Arab dia kata subuh bego. <laughs> <laughs> ya, ya. Ya, ya, nanti yang di mana lagi mau yang siang katanya ini. Ternyata. Hm, oh, kan yang Arab nih kan. Oh iya <tong> ya, iya ya, Udah kan? ya, iya, iya. <tong> <tong> yeah. okay. pada Nova itu boncor, <tong> ya. <tong> <tong> <tong> ah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi ya. selamat semua. Eh, Sahib Sahib bol. Aja. Banyak kembali lagi di channel Warna Grafika, saya masih collab dengan Bang Mahaka Emas yeah. Bang Mahaka Emas Entertainment nih ya Ngomong-ngomong yeah. uh, <kohem> apa gue dulu? <tuh> <tuh> <tuh> uh, ya, gimana ya? Kita hari ini, Kitarin. Kitarin kedatangan tamu Kedatangan tamu? Yeah. Siapa? Bu gua. Kan. Uh, oh, iya. Raye. Ini gua lupa nih. Yang lu <laughs> apa <laughs> Pelah, ya. Jadi ceritanya kita nih kedatangan paket dari tadi ya Empo Sopi tadi ya. Iya, Istrinya siapa? Mbak Berka. Kalau kita kalau kita sebut dua-duanya dia harus endorse sama <sukur> kita. <sukur> iya <hari> kan jadi ya udah. Satu-satu. Nah e, ini ada paket nih kita mau review ya. Namanya apa? Isinya? Uh, ini apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Mau tahu mau tahu Kita buka barang Lalu ah, dulu dong, mau tau aja apa mau tuh banget tuh? <tuk> nah, ya. Nah ini uh, ada isinya nih ya Pasti ada dong iya, ya. Ya. Tapi ya, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Mahakam Entertainment Ini channelnya dia isinya pokoknya lagu-lagu asik dah ya Jidap, jidap, jidap, jidap, apa musiknya? Berbeda. Tahan dulu. Oh coy di gosok dulu Iya <minik> <hari> Iya. <hari> <hari> Dia isinya pokoknya musik-musik lagu-lagu yang uh, cocok buat anek, uh, berbagai macam konten ya. Kondisi. Gaming ya. Ya, ya. ya. Game untuk untuk musik untuk gaming ada, untuk vlog ada. Ya. Pokoknya untuk untuk pokoknya agama pun ada ya. Tidak ada Enggak. Oh iya, Yang musik untuk agama, di gue ya, warna grafika studio. Nah, pokoknya yang urusan dunia, Gue, urusan dunia, akhirat, neraka, surga, Isi, Semuanya ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Oke, ya teman-teman. Nah, jangan lupa dilaksanakan komen dan share warna Grafika Studio dan Mahaka. Mahaka Mas Entertainment. Caleg-caleg buat channel eh Seno TV masak resep Japnona. Resep Japnona. Iya dong. Kay Ibu sudah dengar bener Oh Susu Japnona. Susu Japnona embug begini kan? Itu kalengan. Oh, kalengan. Oke, saya capnona ya, channel masa-masa ya mana -mana masa. Punya, lo tuh Siapa? Teman Oh iya, iya, iya Nah, oke okay. <tuh, tuh>, Nah, terusnya Kasbih Pijat TV Colek-colek juga Tobi Aulia Channel Bang WG Channel Ali Alinora Channel ya Ali ya, Channel, ya. ya. tadinya Bung Ehan Channel yang Ayah Ganti ya kita terkenal ya? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, terus iya, iya, juga buat iya, iya, channel iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, itu bismillah dulu lu bismillah bismillah oh Berkat bismillahirohmanirohim numpang isinya binatang ya kan oh ini buka yang anter si anter aja oh si, si anter raja anter anter ya raja dong diri si anter raja benar e, si. eh, Ante eh. eh, Ante kan tante ini siapa sih penerimain bagus bener Nurwati, ah. <laughs> Nurwati, Nurwati, Nurwati, bukan, bukan Nurwati, ya? Nurwati, ya? Nurwati, Nurwati, Bismillahirrahmanirrahim ah. Ini bang sopi Nurwati, bang Eh bang sopi Biasa, Biasanya teman-teman ya Kalau mau Nurwati, tuh baca Bismillah Nurwati, Nurwati, Apapun Nurwati, Nurwati, Nurwati, Yang di kamar dibuka ya. Bismillah Iya ah, kan Nurwati, Nurwati, tidak tidak. Nurwati, bernas. Power away. Ah. Ya. Masih ada laju lagi. Masih ada celana dalam. Oh. Itu sentor tuh yang pas melen-lenet. Oh, lu gitu ah. Cuma megangnya mau. Gua jadi teringat sesuatu enggak perlulah begini ruwong um. yeah. ya kan? A apa lagi? begini <laughs> begini gak usah pasti masa begini? gimana tuh tadi? <laughs> <laughs> lebar bener <laughs> yeah. lebar bener yeah. siap dah apaan? apaan? apaan? sedotan ya? Oh, DRAG nih rumahnya DRAG? <laughs> <laughs> Mana? Nih DRAG FAKE Oh, DRAG FAKE Gue DRAG, dia ama DRAG WARNING WARNING FOR FOR EXTERNAL Lu bisa baca? ONLY <laughs> Bener ya, what's up gue ya? Nah, tadi lu, gue baca, lu kan udah bisa baca? Ini udah bisa ya? Barusan inget? Iya, iya, iya, iya, iya Biar nabak bingung disuruh lagi <laughs> di kameramen <main> baca <laughs> eh lu baca nih apa nih ah nih lu baca iya nggak tahu lu jangan jaga eh, nah. lu lupa dia belum lulus sekolahnya oh, iya tersulut Tersu besok ngantar sekolah pak iya eh. eh apa tuh minoxidil oh minoxidil, minoxidil. extra strength for men uish minoxidil topical solution obat kuat seperti obat perusahaan. kuat ha? obat kuat kagak ada, ada rambutnya oh uh, tadi extra strong ya asternya kuat ya badan kuat orangnya oh, oh, kuat batangnya kagak hair <laughs> <laughs> hey, regrowth treatment untuk regrowth ya untuk regrowth uh. itu, itu tumbuh kembali uh. kembali tumbuh atau tumbuh kembali And sensor, sensor eh bukan lo kata film ada sensornya kok eh. ini non supply Oh, berarti ada enam misinya ya? oh mon puluh... oh mon supply berarti enam bulan wong untuk enam bulan iya ini Ketelan untuk enam bulan nih kit signature hmm ini ini ini mereknya nih uh, oh. aplikasinya ini kit plan Dickland. Susah benar. Seki ya order rokokan. Dickland. signature. Okay. Minoxidil. Minoxidil. Kasih lihat kameramen, kameramen, kameramen. Lu kagak bisa baca, udah tunjukin aja dah. Biar orang yang baca. Iya. <laughs> <laughs> Sebel banget. Iya. Masuk roda. Nah, terus. apalagi? lagi, tuh ini gamenya botak. Kayak pala lu. For take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 Kupon SDSP SD. <laughs> jangan lihat, nah <laughs> iya. jangan lihat, jangan lihat. Aduh, gua hadiah bini muda. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, important aduh, important, important. Imp lu lu important tadi lu important <laughs> kalau ini <lu> important kalau yeah. <laughs> dia important yeah. salah loh iya oke ini opsi dia solusi USB lima persen apa itu USP lima persen lo atur sendiri dah ini masa jawab susah <coughs> ah. oh jadi oh, lu dulu. tunjukin dulu dah, tunjukin dulu dah. Nah, ini isinya tuh ada ini terus hmm. ada ini nih lu kenapa serak-serak ini nih lah, nah, ini coba aja lu main yeah. yang gini mulu nih nih mana talinya kareknya? <tuh> ini ini buat apa nih? apa lu ngelabisman? nah ini ada isinya ini ya. ini uh -huh. kayaknya kalau yang ini untuk mengukur sentimeter tinggi badan lo. oke kalau yang lu ini biasa aja dong megang ininya ini dong. ini nih Pak. biasa ini Terus, di dalamnya lagi Eh, uh, apaan? Itu ada enam uh, botol hmm. Minoxidil. Berarti ini bukan cairannya. ya? Cairan, main main nyata, tapi... Tapi kalau iya kemarin, pas gua lihat botolnya gede-gede bener dah Karena digambar oh, <pickle grammat> ya, Iya, lu lihat gambar, kagak Kalian asli lu yeah, sama lu Kalau kayak kita mau makan kakak FC itu kan Iya Iya kan, gambar iya, kan gede-gede Gamparnya -gede. tepung mulu ya <garbage songs> Hai, oh, hmm. 6 ya minoxidil bener kan hai, ya, minoxidil ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, nah, menumbuhkan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, minoxidil hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hmm. Untuk menumbuhkan kembali sesuatu, yang lo tumbuh. Yeay. Ya Pak, lo tumbuh, tapi tuh udah <laughs> ngilang gitu. Menumbuhkan yang pernah ada ya, ya kan? Uh, iya kan? kalau kayak lo tuh, otak lo kan kagak ada dulu, pernah ada <laughs> ya, kan? <laughs> <laughs> Eh, eh, eh dia, dia dari tadi kan, lagu-lagu okay. melo terus tuh. Uh -huh. Gue yakin dia akan kehilangan rasa yang pernah ya. ada. Iya, kan. Makanya lu. <laughs> <laughs> Daripada dengerin lagu Melo, lu mendingan pakai minyak uh, untuk menumbuhkan rasa, rasa yang ya. pernah ada. Iya. <laughs> nih, nih kameramen mendengar. Eh, lu dengar. Jadi diminum ya. atau diapain sih? Hah? Gua bocet muka. Mana pemokainya? Ah, lu baca ada cara pemakaian. lalu kita lihat di sini ya. <kuh>. Wah, terpaksa kita gitu. tanya mbah Google lagi dah. Iya, benar. Sebentar. Ya. Gue kita... mau nyalain HP dulu. Eh, uh, ini. Tanya mbah Google. Tareh. Badar jelas-jelas sudah ada informasinya ya. Iya. Yeah. Masalahnya cuma satu. Gantian. Jangan kasih temenang. Gantian. Iya, yeah, iya. Yeah. Gantian. Hahaha. <laughs> <laughs> tadi ibadah <juga laughs> ya. <gituin>. Sekarang gantian lah. <laughs> Minoxidil uh, Minoxidil. Kita cari Minoxidil di Mbak Google. Minoxidil. Ting Kita cari Minoxidil manfaat, dosis dan efek samping. Masih dari Allo Dokter. Ini berarti. Heich. Uh, <laughs> Oke. Okay. Oh. Menurut Minox eh menurut alo dokter, Minoxidil adalah obat untuk merangsang pertumbuhan rambut dan memperlambat kebotakan. Oh. ya. Obat ini tidak dapat Menumbuhkan rambut secara permanen, wah, gila! Wow, Sementara <laughs> jadi, Pak Gubernur, aku kurang apa? Gitu, <hati> Pak, oh, oh. gitu, iya, iya, Ya iya, iya, iya, iya, iya, rontok iya, iya, kan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, coba dulu ya iya, iya, iya, Minoxidil merupakan obat yang bekerja dengan melebarkan pembuluh darah Fasolidator Oh, wong, makanya inilah, wong Kenapa dia harus dioles ya Sepasang dengan oh. ini, Dengan ini Dengan biotinnya, penguatnya, wong oh, iya, iya. Jadi, ya Memang hidup itu pasang-pasang Hidup itu harus berpasang-pasangan, wong Jadi, berpasangan itu nggak mesti sama Iya Walau berbeda berbeda jenis Berbeda jenis <laughs> Justru harus berbeda jenis ah, ya yeah. Bukan yang sejenis boleh huh? Sejenis gak boleh ya yeah. yeah. nah, yeah. yeah. Kayak si Wawan sama si Dandi yang sejenis dia ya? nah, Itu gak aku, boleh Tapi aku mereka akura-akuranya Gue curiga Hahaha yeah. <laughs> <laughs> Be besok pasensi cinti pira bercerita sekarang soalnya ada empat jenis yang sama loh. satu dua tiga empat loh. bisa bisa dua dua loh mereka oh, iya. ya benar benar benar lek dulu mereka itu tuh orang nah, ya kan ya. Mereka ini mereka ini. Ya kan ya di mereka nih nih kan yang yang halal <laughs> yang halal itu yang berbeda jenis tidak halal ya halal eh uh, ya kan uh. nah, tuh <laughs> yang beda yang beda okay. ya oke kipas juga yang sama <laughs> nah, lanjut lagi nah, kita lanjutin hmm, hmm. minyak merupakan obat yang bekerja dengan meperkan pemburu darah uh, atau pasolidator sehingga aliran darah menjadi lancar cara kerja ini juga akan membuat folikel rambut lebih besar se sehingga mampu menerima lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut oh jadi dia gunanya untuk itu membesarkan ini Oh iya. poli, ya selain untuk menumbuhkan rambut di kepala minoxidil dapat dimanfaatkan secara uh, sebagai penumbuh jenggot dan kumis oh lu mau bewo bewo kan kagak jadi soal-soal numpuhin uh, Bewok, sama kumis di Wong oh. Sebelum ini ya, sebelum sebelum beli ini nih Ini karena baru mau coba ya yeah. Sebelumnya gue pernah beli satu merek dan udah ada tuh di, di video gue oh. Review nya gue pakai, Ya kan Wong? Oh. Jadi Ampe habis tuh eee, krimnya Iya yeah. Kagak nunggu sama sekali Yang.. yang.. Ini.. Sini Yang maksudnya apa? Hah? Yang maksudnya apa? Sini malu. <laughs> <laughs> Soalnya <laughs> gue lupa Diolisi nya memangkan kesini, kesini rumahnya. Lo abis itu garungkan. Iya, <laughs> oh, abis abis gini garuk, -garuk itu tumbuh dia. <laughs> di, di, jadi sekarang panjang kan dia. <laughs> nah, jadi terus uh, udah gitu, uh, gue teringat dulu waktu waktu SMA tuh ya. Uh, Yang kemiri. Ah, cumi-cumi dulu. Enggak enggak waktu SMA. Gue kan enggak enggak ada di kumis nih, beok kan? Karena gue emang enggak ada keturunan nih. Nggak ada keturunan bebulu-bulu gitu lah, ya kan? Nah, jadi, ee, gimana ya, waktu itu saking gantengnya gue itu nggak ada... udah <laughs> jangan gitu dong, iya, Kayak iya. emang masalah buat, buat lo kalau gue ngomong gitu, Gue aja. <laughs> saking gantengnya gue ya, omong ya. Gitu, jadi ee, sampai udah gitu gue nggak ngerokok waktu itu, bong kayak cowok Korea gitu lah ya, kayak cowok Korea zaman dulu. Iya, ya. jadi kayak opa-opa lah ya kan, iya, gitu. Iya. Cuma berhubung dulu belum ngetren tuh opa-opa Korea itu, iya. jadi gue dibilang bencong, nggak <laughs> <laughs> ada pumis, nggak ada jenggot ya kan, <laughs> ya kan, bibir merah, uh, pokoknya ganteng lah gue gitu lah pokoknya rebutan lah dulu gitu. Iya, iya. Tapi, iya. tapi sama cowok-cowok dibilang kayak bencong gitu. Iya. Nah akhirnya Akhirnya gue pakai kemiri dibakar, hmm. dibakar yeah. cuma waktu itu gue cuma pengen ngemuin kumis sama jenggot gitu, jadi pakai kemiri tiap hari. Ya, paling gitu, hmm. nah kalau dulu kan kita uh, Nggak ada kegiatan kan zaman sekolah, pulang sekolah udah ngedok aja di rumah yeah. sampai malam karena tidak banyak kemiri, nggak yeah. kemana-mana ya kan. Akhirnya tunggu nih, berhasil kumis sama. Jegot nih pakai kemiri dibakar tuh ya teman-teman ya. Tapi harus harus luti nih. Jadi harus dikerok dulu, ya kan. Baru di ini. Dulu nunggunya nggak rata wong. Atu atu. Kayak lele gitu. Gua tolong lagi, gua pakai Itu cerita kemiri. Nah, setelah aku dewasa. Setelah aku dewasa. Ternoda. Nah jadi. Uh, pakai krim yang ada di tutorial eh di wadai, internet wadai, juga wadoi wadoi ya wadoi kan nggak tunggu sama sekali nih yeah. akhirnya gue bikin tutorial lagi pakai yang kemiri bakar lagi hmm. gitu nah kan sekarang nih beda sama dulu yeah. nih sekarang kan ya. mau siang mau malam sibuk nih uh -huh. gitu kan jadi gue lah pakai kemiri bakar nih sini yeah. nah kali itu gue kan pada tunggu break nih nih yeah. segini kan sini nih ada ada pokoknya tuh di videonya nah, jadi kan kalau udah pakai itu kan harus berapa jam ya nggak perlu dihapus kan yeah. nah kebetulan gua ada kegiatan di luar nih <laughs> mau nggak mau kan gua harus keluar yeah. gitu yeah, ya yeah. kan e, jadi kan cewek-cewek pada ngeliatin oh, gua udah ngerasa ganteng nih pewo yeah. pewo yeah. udah kayak <laughs> bintang film India nih yeah. pewo sini kan yeah. ya kan Oh, kayak si ah. Rahardian, iya, ah, Rahardia. iya, macam Rahardian, iya, orang Rahardian lah pokoknya tuh, jadi saking pedenya, gua gua tanya sama tuh cewek, kenapa dia Titan jah? Nang ya? ya, tapi bangkai orang gila, Apa <lacht> gila baru kan nih, <laughs> setan, nah, <lacht> lah udah beda banget ya, iya, gua udah beda banget dia. Aja, ya, udah aja, kan sampe, sampe nengok gitu gitu, satu lagi nengok gitu kan nah yang ketiga gue penasaran, gue tanya kenapa deh, abang ganteng ya kak? iya, ya lu ya kayak orang gila tapi, ya kak ya kalo orang kelewat PD ya tapi gak bener gitu kayaknya, gini nah tapi itu masih mendingan mong nah, iya. masih mendingan jadi ini nih ya ini sekarang nih bisa teman-teman lihat-lihat nih ini ya, hmm. ada tumbuh nih berapa ekor nih tuh di sini nih hmm ya tumbuh berapa ekor jangan terlalu deket kameranya bopengnya kelihatan <laughs> <laughs> bukan gue bopeng bopeng kalau dideketin di kamera soalnya dari jauh gue emang ganteng <laughs> nah yang sebelah sini kagak ada nunggu mong oh. uh, ka emang emang ada keturunan kan ya. nah tapi ini Kikren minoxidil ini, eh, uh, emang udah banyak nih yang review. Uh, lebih bagus daripada yang lain-lain. Jadi, selain untuk yang di sini, hmm. ya hmm. udah kayak Ini lu karena anak, kenapa dibuat jadinya nih? Ya, soalnya, ah. <tuk> <tuk> nah, nah, nah, nah, Ini kan nah, juga. Ini udah, jauh nih <tuk> nah, ya Allah. Ya Allah, tuh. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Nah, jadi ini ya. Nah, ini emang ini ba udah banyak yang nge-review dan banyak banget lah pokoknya yang nge-review dan berhasil nih pakai Minoxidil ketalian. Makanya gue penasaran nih, Wong. Oh, Oke, okay. kita nah, coba. Nah, ya. kita coba. Jadi, kalau dia pengen numbuin itu yang botak-botaknya, nah, aku pengen numbuin ini. Ya, ngap ya? Nah, jadi ini kalau dia pernah ini, Wong, pernah apa eh uh, lihat-lihat ya rata-rata bilangnya nih supaya ini efektif wong mm -hmm. ya lu nggak boleh nggak boleh lupa sehari pun nih wong pakainya iya gitu ya uh, terus jadinya eh uh, lu sebelum makainya lu harus bersih Kamu dulu Dia kayak rantai ya terkait ya perasaan yeah. pertama tuh dia membangun yeah, iya betul gitu. Kayak gitu hubungan yang pernah ada gitu iya yeah, yeah, hubungan-hubungan yeah. yang yang pernah ada dulu mm -hmm. Ya, karena kita sering ya, uh, tiap hari Enggak ya. pernah lupa mm. pengen ketemu terus tiap hari ya, ya udah gitu lama-lama ya. jadi keras, ya, kan? uh, nah, jadi gitu. ya jadi semakin kuat ya, tubuh, tubuh, tubuh, tubuh, Kelu, tubuh. Jadi udah gitu jadi keluar jadi keluar bocah udah gitu, jadi, jadi, keluar, tubuh, tubuh, tubuh. Udah gitu ya. makanya tuh renggang-renggang-renggang-renggang itu balik lagi <laughs> ya, nah ini, jadi ini untuk makainya kita harus bersihin dulu permukaan yang mau kita pakai ini nih, ya, nah ya. lu mau praktekin langsung nggak? <coughs> ah, ya, oh ntar, red, oh ini lu cucu muka? Oh nah, ah, iya, oh gitu, kita buka dulu dah ya, agak gitu ditekan juga, nah, gimana? Loh, lihat, selesai. Oh, ditetekkan. Oh, ditekan. Enggak ada Gimana? Bimbingan. Oh, ada kalau yang buat <laughs> Langsung, kagak ada selain lain langsung gitu itu Oh, enggak ada ininya. Wah. Hmm, baunya sih. Kayak kayak kayak bau alkohol gitu ya, Bang. Hmm. Tapi enggak apa-apa ini kita untuk nyontohin aja nih, Wong. Sini ya. ya. Sini untuknya. Nah, kalau ini cara pakainya gimana sih? Ada gambarnya sih? Nah, ini ada ini kayak semacam pompa nya ya. Selatan. Selatan. Uh -uh. Kita lihat dulu ini. Kita inikan cara pakainya, teman-teman. Cara pakainya, bang. Oh, using the, using the. the, the okay. Oh ini, ini. Nih. Oh, ini, ini aturan pakainya di sini. Cara eh, atau di, di ini aja deh di Google ya. Kita baca lagi ya. Langsung cara pakainya aja ya. Oh ini dulu ya. Peringatan sebelum mengedak, menggunakan minoxidil, ya. Jangan menggunakan minoxidil jika Anda alergi terhadap obat. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Jangan menggunakan minoxidil pada kulit yang luka, ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman habis cukur terus kena silet, perih-perih. Eh, jangan jangan kena yang perih-perihnya, ya teman-teman. Ya, jangan kena lukanya. Terusnya. Pada kulit yang luka, pada kulit yang bengkak, merahan, iritasi atau sedang terinfeksi gak boleh pakai dulu Jangan menggunakan minoxidil di mata lah, buset ya. Yang bener ya. aja, yang kagak mungkin lah Kalau Di mata bumburu gimana Di hidung gak boleh, gak bisa Pakai lho <laughs> Di mulut juga gak boleh loh. Jadi ini gak boleh buat umur kumur lho, awas kesalahan Bangun tidur lho kumur-kumur pakai minoxidil lagi Hmm, terus eh mana ya? Terus terus, terus, terus. untuk yang Terang, sakit Ya Iya ya dah. Ya ntar untuk ini nya ya. larangannya Dosis ini sendiri dan ya. Aturan pakai. Dosis adalah aturan pakai minoxidil. Uh, pria oleskan satu mini cariran minoxidil dua persen atau lima persen ke kulit kepala yang botak sebanyak dua kali sehari wong. Berarti lu malam minum lu pakai wong. Yeah. wanita oleskan satu mil cairan minyak 2% persen aja, dua uh, persen aja. Kalau kita sampai lima persen Ke kulit kepala yang botak sebanyak dua kali sehari. Kan persen tadi? Ah, awalnya satu persen. Dua persen, satu ano apa ya? Enggak ada sih. Oh, oh, oh, <laughs> ini satu. Mili, Mana? Satu mili, wanita, oh iya satu mili, oh iya satu mili atau oh di samping wong kalau kita dua kali wong hmm, ini kita satu hmm. terus mana pria Hah? mana pria pria satu mili juga cairan minoxidil dua iya. persen dua persen atau lima persen oh uh, oke okay. oh. oh berarti perempuan itu oh iya iya sama lah ya. pokoknya ikuti anjuran dokter uh, penggunaan minoxidil lebih dosis uh, pokoknya entar aja sendiri teman-teman Uh, pastikan kulit kepala dan rambut bersih dan kering sebelum menggunakan minoxidil oh, kering, ya. kering oh justru nggak usah cuci muka dulu yeah. iya harus bersih dan kering dan menggunakan minoxidil Oleskan obat pada kulit kepala yang botak mulai dari bagian tengah hmm. Hmm. Hmm. jangan mengeringkan bagian kulit kepala yang diolesi minoxidil dengan pengering rambut nggak boleh ya pakai hair dryer, jangan terus uh, berikan obat pengering dengan biarkan obat mengering dengan sendirinya Untuk Uh, karena kalau dengan pakai air dia mengurangi efektivitas minoxidil. Jangan menutup kulit kepala yang sudah dualisi minoxidil dengan perbang. Lah, buset. Oh, ya kan? Ya. Yeah. Oke, okay. atau plaster. Biarkan kepala dalam keadaan terbuka. Disarankan disarankan untuk tidak teramas setidaknya sampai 4 jam. Uh, Oke. Okay. Ya? Jangan teramas sampai 4 jam. Cara menggunakan minoxidil. Jika lupa, menggunakan minoxidil disarankan untuk segera menggunakan uh, bila jeda dengan jadwal pemakaian berikutnya belum terlalu dekat jika sudah dekat Abaikan dan jangan menggandakan dosis oh. jadi nggak boleh jarak pakainya berapa lama empat jam dari empat sekali empat jam sekali gitu. jam itu hmm. tidaknya sampai empat jam pokoknya sehari dua kali lah wong Iya hmm. kan uh, pokoknya lebih dari empat jam gak apa-apa dah simpan minoxidil tempat yang Uh, kering Nah ya, Sekarang gini aja dah Praktikin dah Sekarang dah Rambut lu dah Biar itu oh, gitu. uh, Keperluan konten nih oh, ya, uh, Satu mili Ya ini ya Ininya tuh ya Penyedotnya uh, Sebenarnya dia juga sediakan ini ya uh, serapnya nih Ada berapa ya Ada enam ya Lima ya Satunya yang beneran Tuh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 Gue yang netesin terus lu usap-usap tangan baru kesini-sini Baru gue cita kumpul ya? Iya, yeah. abis mobil? Oh, <laughs> abis ganggu Iya, <laughs> usen Nah, tentang ya Nah, nanti aku mau ini ya, mau numbuhin ini Coba ya, ngetes Nanti uh, hasilnya akan kita bikin kita bikin ini lagi deh Uh, kontennya ya. untuk laporan ya. Saya mau nungguin, coba mau nungguin bewok sam bewok sini nih teman-teman. ya. Ini kan mahaka kan lagi ini lagi apa? Lagi cuci tangan nih. Eh oh, udah udah loh Udah. Tangan lu keringin dulu. Iya udah. Gue lapis sempak gue. Nih ya. <laughs> Nih kita kita pencet ini ya eh gitu ya kayaknya. Oh dia mau pak wow. Ini banyak, enggak ya? Makanya, bawa kurang ini. Oh, dia ini habis dipencet, dia enggak turun lagi. Kita ini dulu dikit, keluarin dikit satu mili kan? Iya. Sini deketin kamera kesini, satu mili. Cerita pencetan oke, okay. masih uang udah kurang di, kurang dikit lah ya. pas-pas yeah. banget. Nah, ke eh, mas -masa, hmm. Hmm, duduknya, ini pas <laughs> apa aja dia rontok ya kan? Nah, coba ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Halo, Rai, kabar gadabra. Salamih jadi apa? Pra pra pra. Bra, bra. Bantu ya, bantu ya. Cuma itu boksing gua botak ya. Di botak dulu ya. Hah? Di botak dulu seharusnya ya. <laughs> enggak, enggak perlu, wong Jadi ini ya. lu pijit-pijit biar kena sebenarnya pentingnya tendangnya ke kulit Rit -rit. kepala, bukan ke rambut lu. Iya, makanya. Makanya tadi gua hmm. botak gua ya. Dibotak udah enggak apa-apa, ya. enggak boleh menggandakan bersih. Lu garuk-garuk aja lah, garuk-garuk. Ah, garuk, garuk garuk garuk garuk garuk, nah <tih> ah, gitu. Nah mana yang lu rasa botak nih? Depan-depan ah, <tih> ya. Dan gue takutnya tumbuh sampai sini <tih> lah. <tih> ah gitu, eh. <Okay. tih> orang gila orang gila sarap nah deh oke kering mana ya iya yaitu di rembudu ya heeh bewok lu juga masih <tun> jalan-jalan <tun> <tun> <tun> Coba sekarang gue ya aku juga si di sini sih ini tuh Uh, udah mulai Sini aja sih, tapi sebelah sini masih oke okay. Sebelah sini nih yang ini Kita sekarang ambil satu milir lagi Nah buat otak tuh berarti orangnya udah otaknya kan, iya Botok gak ada buat otaknya. biasanya nggak ada. Nah aku di sini nih nih, nih Wong di sini Wong aku, depan hmm. doang Kalau belakang sih masih oke okay lah. Sini. Tapi ini <coughs> kalau gue liat video-video yang ini tutorial pemakaian minoxidil, Wong. Hmm. Uh, ini dulu dia, dia apa? Di ini pakai di basuh pakai air panas, Wong. Oh, supaya terbuka porinya. Terbuka porinya kan pakai handuk panas lah. Sorry ya temen-temen ini namanya juga review abal-abal. <laughs> belajar belajar ke review Wong. Ini aja mau masuk ke dalam. Iya nanti tuh mesti duluan. Nah, oke. Masih sekarang. Kayaknya lo perlu istirahat.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 Dipijit-pijit kali teman-teman Nah gitu ya Nah gitu teman-teman Jadi pemakaiannya sih simple ya Nah nanti uh, Bagaimana hasilnya Kita lihat ya Masih nih habis ya uh, Satu bulan berarti Wong. Ya. ya Satu bulan kemudian kita akan Review kembali hasilnya uh, Ada nggak perkembangan ya nah, kan ya. Tapi Wong gini Wong uh, Dia itu memang uh, enggak boleh dibotakin dulu Om jadi dia nanti seandainya tumbuh bulu-bulu halus pun enggak boleh dikerok biarin eh, gitu. karena kalau dia bulu halusnya itu dikerok malah enggak tunggu dia nah terus ini wong minum ini wong gila biotinnya dia sepasang tuh wong dua kali kan tadi minumnya kan sehari kan berapa tuh berapa kapsul wong 100 kagak Maksudnya dia kapsul, ha? Satu ya? Nah, satu satu hari. Satu hari satu aja? Iya. Udah, udah enggak apa Oh iya. Soalnya yeah. di 1000 sih ya? Iya. Ah, ya. Yeah. Minum ininya satu nih, teman-teman. wih -teman. panas dong ya. Soin. Iya, di kulit muka panas. Busong lo. Buset. Lu kata gue. Heeh. Udah bawa-bawa kemirinya lho, om Iya kan? Nah, Enggak ya? Enggak Bawa mulut lo kali Hahaha <laughs> Sewer Hahaha Luangnya <laughs> nih <laughs> <deh>. Lu mau ciuman tuh <laughs> <lah>. Enggak <laughs> <laughs> percaya lo Iya kan? Nah disini nih teman teman ya Nih di bagian yang botak-botaknya Gua takutnya pas bangun tidur nih om Langsung buaaat Gak manjang aja ya Oke okay. Gitu ya teman-teman ya uh, unboxing dan reviewnya untuk kali ini minoxidil Kiklen, Kiklen, uh, minoxidil Kiklen sama ini biotin, biotin, ya teman-teman, itu ya teman-teman ya. Oke, okay. semoga teman-teman selain mendapatkan informasi uh, hmm. dari kami ya bermanfaat, Insya Allah mudah-mudahan. E, juga mudah-mudahan terhibur ya teman-teman ya e, jangan jangan terlalu serius ya teman-teman kita canda jangan tersinggung apabila ada kata-kata yang salah dan tidak lupa dengan segala kerendahan hati saya dan Mas ya, entertainment memohon teman-teman bersedia untuk terus mendukung channel-channel kita iya yes. iya terus coba sentuh-sentuh subscribe, subscribe Like, like, like, like, ya. Yeah. Uh, ah, yeah. ya, yeah. ya. Pokoknya kalau teman-teman, teman-teman suka, silahkan like uh, channel saya warna grafika dan dislike channel Mahaka. Yeah. <laughs> <laughs> uh, bagikan ya informasi ini ya. Jika uh, teman-teman merasa bermanfaat, karena saya akan update sama Mahaka nanti hasilnya gimana? IPanas. panas, panas oh. Uh, sampai bertemu kembali di lain episode. Akhirnya saya ke studio dan mah kak emas entertainment undur diri. Uh, hitam Assalamualaikum wabarakatuh. Sampai ketemu, kembali Hai,